Hai teman-teman sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terus belajar dan jangan lupa bahagia ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang keteraturan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu menjalin hubungan antar sesamanya. Hubungan antara satu orang dengan orang lain inilah yang kita sebut dengan interaksi. Jalinan hubungan atau interaksi tersebut meliputi seluruh dimensi kehidupan, seperti ekonomi, politik, kebudayaan, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Jika interaksi tersebut dilaksanakan secara serasi, selaras, dan seimbang serta penuh dengan keharmonisan berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, maka akan tercipta sebuah keteraturan sosial sehingga kehidupan akan terasa aman, damai, tentram, dan tentu saja penuh dengan kebahagiaan. Kondisi inilah yang kita sebut dengan keteraturan sosial. Pertanyaannya kemudian adalah apa itu keteraturan sosial, dan bagaimana hal itu terjadi? Mari kita lihat pengertiannya. Pengertian keteraturan sosial coba kita perhatikan kehidupan di sekitar kita. Mungkin biar lebih jelas kita contohkan dengan kehidupan sekolah. Perhatikan sistem kehidupan yang ada di sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti staf pendidik atau guru, staf administrasi, para pelajar atau siswa, penjaga sekolah, tukang kebun, pimpinan sekolah maupun unsur lainnya. Masing-masing unsur di lingkungan sekolah mengemban fungsi dan perannya masing-masing. Fungsi dan peran tersebut sekaligus menunjukkan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan di dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Fungsi, peran, hak, dan kewajiban tersebut dilaksanakan secara simultan sehingga membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan tertib, demi terselenggaranya kegiatan belajar-mengajar sebagaimana yang telah diprogramkan. Apa yang akan terjadi dengan kebersihan dan keindahan sekolah? Atau tiba-tiba penjaga sekolah berhalangan hadir? Jika keadaan seperti itu dibiarkan, lama-kelamaan akan menimbulkan keadaan yang tidak teratur yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana yang diinginkan. Lalu, apakah pengertian dari keteraturan sosial tersebut? Jadi, pengertian keteraturan sosial adalah suatu kondisi dinamis yang ditimbulkan oleh terciptanya sendi-sendi kehidupan masyarakat secara tertib dan teratur sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana keteraturan sosial tersebut bisa terwujud? Proses terbentuknya keteraturan sosial Keteraturan sosial dapat terjadi atau terwujud apabila didukung oleh beberapa unsur keteraturan sosial, yaitu terdiri dari order, keajegan, pola, dan tertib sosial. Lalu, menciptakan yang namanya keteraturan sosial, kira-kira gambarannya seperti ini: mari kita bicarakan unsur keteraturan sosial itu satu persatu. Nomor satu adalah order dalam istilah sosiologi. Order merupakan suatu sistem nilai dan sistem norma yang diakui dan dipatuhi oleh warga masyarakat secara konsisten. Konsistensi masyarakat terhadap sistem nilai dan sistem norma akan menciptakan sosial order, yaitu suatu sistem atau tatanan nilai dan norma sosial yang diakui dan dipatuhi oleh segenap warga masyarakat. Contohnya adalah bergiliran menjaga keamanan lingkungan dengan ronda malam, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan berlalu lintas, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam kehidupan kita. Nomor dua adalah keajegan. Keajegan merupakan sebuah kondisi keteraturan di dalam kehidupan sosial yang terjadi secara tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Kondisi seperti ini hanya terjadi jika seluruh anggota masyarakat memegang teguh sistem nilai dan sistem norma yang berlaku. Mari kita sederhanakan, coba perhatikan kehidupan masyarakat militer. Mereka secara ajak artinya secara tetap dan teratur dalam melaksanakan tata tertib yang dikenal dengan istilah disiplin militer. Seperti, mengenakan uniform, melaksanakan apel bendera, melaksanakan latihan-latihan kemiliteran, menjalankan tugas, dan sederet aturan lainnya. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah pola. Pola merupakan suatu bentuk dari interaksi sosial di dalam masyarakat. Antara pola dengan keajegan memiliki kaitan yang sangat erat. Jika suatu masyarakat melaksanakan sistem nilai dan sistem norma secara konsisten, maka akan tercipta suatu keajegan. Selanjutnya, keajegan akan menimbulkan sebuah pola. Jika keajegan lebih menekankan pada sifatnya yang tetap dan berlangsung lama, sedangkan pola lebih menekankan pada bentuk dari interaksi sosial tersebut. Baiklah, biar lebih sederhana, mari kita lihat contohnya dalam kehidupan nyata. Hubungan antara keajegan dan pola Salah satunya dapat kita saksikan pada kehidupan sekolah. Kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah terjadi secara ajak, artinya secara tetap dan terus-menerus. Seperti, para pelajar dan pendidik akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yaitu sejak siswa diterima sebagai murid di kelas 1, hingga dinyatakan lulus sebagai alumni dari suatu sekolah tersebut. Sedangkan polanya adalah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Misalnya dimulai pada pukul 7. Para pelajar masuk dalam kelasnya masing-masing untuk memulai kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian pukul 10 sampai pukul 10.30 para pelajar diperkenankan untuk istirahat. Lalu dari pukul 10.30 para pelajar melanjutkan kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing sampai berakhir pada pukul 12.15. Kemudian tiap tengah semester, sekolah menyelenggarakan ujian tengah semester. Begitupun tiap semester sekolah menyelenggarakan ujian akhir semester. Sampai pada titik tertentu di setiap tahunnya, sekolah menyelenggarakan musyawarah tentang kenaikan kelas dan kelulusan, begitu pun selanjutnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah tertib sosial. Tertib sosial merupakan suatu kondisi di mana setiap warga masyarakat atau anggota suatu kelompok memegang teguh sistem nilai dan sistem norma yang berlaku. Sehingga terjadi keselarasan antara tindakan sosial dengan nilai dan norma yang berlaku tersebut. Misalnya di suatu sekolah yang kita contohkan tadi, akan tercipta iklim belajar mengajar yang tertib, apabila setiap komponen yang ada di lingkungan sekolah melaksanakan dan tidak melanggar tata tertib sekolah yang diberlakukan. Hal seperti itu juga bisa berlaku di setiap elemen dalam kehidupan masyarakat. Baik di pasar, di kantor atau tempat kerja, di jalan raya, dan bahkan di dalam kehidupan keluarga. Sampai pada hubungan pertemanan sekalipun, Terdapat sistem nilai dan sistem norma yang dipegang teguh secara bersama-sama. Sehingga tidak terjadi konflik dan ketegangan sosial yang merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Lalu yang yang terakhir atau kelima adalah ketertiban sosial. Keempat komponen di atas, yaitu order, keajegan, pola, dan tertib sosial merupakan prasyarat utama bagi terciptanya ketertiban sosial. Jadi, pada dasarnya ketertiban sosial merupakan sebuah kondisi di mana setiap sendi kehidupan masyarakat berjalan secara teratur. Keteraturan tersebut tercipta karena sistem nilai dan sistem norma memberikan kekuatan kendali dan kekuatan kontrol di dalam tata kehidupan suatu kelompok sosial maupun masyarakat. Kondisi seperti itu terjadi karena di dalam sistem nilai dan sistem norma terdapat standar perilaku. Standar perilaku maksudnya adalah tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang patut dan apa yang tidak patut, dan lain sebagainya. Ketertiban sosial merupakan sebuah kondisi yang sangat diperlukan. Karena ketertiban sosial adalah cerminan dari masyarakat yang stabil dan sekaligus dinamis. Stabilitas masyarakat mengindikasikan sebuah masyarakat yang bebas dari konflik-konflik sosial yang sangat merugikan. Sedangkan dinamisitas mengindikasikan aktivitas masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga kehidupan mereka mengarah kepada tujuan dan cita-cita yang diharapkan bersama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika Anda menyukai video ini, klik like, komen, dan bagikan dengan teman, saudara, dan keluarga. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa bahagia.